Dikisahkan, bahwa dalam suatu peperangan, Rasulullah sangat lelah, sehingga beliau terduduk di bawah sebatang pohon tanpa sebilah senjata pun. Pada saat itu, salah seorang tentara musuh yang sangat ditakuti, tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan dengan suara lantang, seorang yang dikenal bernama Dasur itu menghardik beliau dengan mengacungkan sebilah pedangnya, seraya berkata, Hai Muhammad. Siapa saat ini yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku? Rasulullah menjawab dengan sikap tenang, disertai ucapan lembut, karena sebagai manusia aku sudah tidak punya daya, tiada lagi yang akan melindungi diriku kecuali Allah. Mendengar jawaban Rasulullah, Dasur serta Merta menggigil dan gentar, sampai akhirnya pedang Dasur pun terlepas dari genggamannya, dan jatuh di hadapan Rasulullah. Pada saat itulah Rasulullah segera mengambil pedang itu, lalu mengacungkannya kepada Dasur. Seraya berkata, Nah, kini siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedangku? Hai Dasur! Dengan bibir bergetar Dasur menjawab, hanya engkau Muhammad yang dapat menyelamatkanku. Mendengar jawaban Dasur itu, Rasulullah segera menyerahkan pedang itu kembali pada Dasur sebagai pemiliknya.